surat untuk diriku Ibu Kim. Ibu mencari arah datangnya musik ini, ternyata kau, Yuji. Uh. Ibu tidak pernah tahu kau begitu berbakat. Uh, tidak, aku hanya berlatih sedikit di rumah. Acara konser sekolah akan tiba. Maukah kau mewakili sekolah kita? Hah? Aku? <laughs> uh. Uh, tidak mungkin. Sebenarnya, ibu sulit menentukan siapa yang harus ibu pilih. Huh. Sepertinya kau memecahkan kesulitan itu. Aku cemburu padamu, kau mendapat perhatian guru. Menurutmu, memangnya aku bisa. Kau sudah memainkannya sejak masih kecil. Aku yakin kau akan tampil hebat? Aku tidak pernah berdiri di depan banyak orang sejak aku gemuk seperti ini. Memangnya kenapa? Kau kan punya bakat. Aku berlari setiap hari, tapi tidak ada seorang pun yang peduli padaku. Kalau kita dut. memberi dut kue, dut. apa dia akan mengambil dut menggunakan dut. hidung? Hei, aku <gul> Memangnya aku peduli. Awas ini. ya, Pertemari. kau pasti akan masalah. kesalinya. Hara, sudah biarkan saja. Hei, dah hajar Didi. aku akan hajar kau. Heina, apa yang kau lakukan? Aku hampir menabrakmu. Ah, membuatku terkejut saja. Tidak, semua orang pasti akan mengejekku. Tidak, aku benci itu. Mereka akan mengetahui Tidak, aku tidak mau melakukannya. Wow, wow, wow, wow! Awas! Ah! Uh. Aduh. Uh. Uh. Coba lihat kecelakaan terjadi karena kesalahan dua orang. eh, uh. uh. uh. uh. hey Uiji, Awas! baik-baik saja? Iya. Awas! Awas! Apa? Uh, aku aku senang kau tidak terluka tapi apa yang kau pikirkan sampai berlari seperti itu maafkan aku ngomong-ngomong uh, kenapa kau membawa dua tas ah satu lagi untuk menyembunyikan perutmu ya bukan bukan itu teganya kau bicara oh. begitu memangnya perutmu langsing apa oh, ada apa ada yang salah dengan perutku uh. Bagaimana ini? Skuterku rusak. Oh, kakek pasti akan marah. Saat mengetahuinya. Apa yang telah kau lakukan? Kau tidak boleh makan tiga hari. Jangan, kakek. Aku mohon jangan hukuman yang itu. Ya mimpi Berhentilah menatapnya dan pergi sekarang. Tatapanmu tidak akan bisa memperbaikinya. Bagaimana aku mengantarkan surat tanpa itu? Apa maksudmu bagaimana? Bawa lari dengan mulutmu. Baiklah, aku pergi. Tetaplah semangat dan lebih baik kau berlari seperti angin. Uh, ucapan kakek keterlaluan. Kukira dia akan membuat alasan karena skuter itu. Dia melakukan tugasnya dengan baik. tanya dia akan kirim surat. Hmm? Hah? Gabi! Gabi! Dong Ebi! Sebelah sini, Dong Ebi! Dia tidak dengar. Tunggu, Dong Ebi. Kenapa? Ada apa? Aku sangat sibuk. Tunggu. Kau harus dengar aku. Uh, skuterku rusak, jadi aku hari ini sibuk. Sedang tidak enak badan Oh, apa karena kecelakaan kemarin? Ah, mungkin dia tidak akan bisa oh, main piano oh, lagi Apa dia sakit? Tolong antar surat ini Oh, kau harus menyelamatkan masa depannya Apa isi surat itu? Oh Surat untuk Uiji yang berusia 7 tahun Maksudmu Uiji menulis surat untuk dirinya sendiri? Iya, tolong kirim surat untuk Uiji yang berusia 7 oh, tahun oh. Janji ya ah tapi aku sangat sibuk. Aku ingin tahu apa yang Uji ingin katakan pada dirinya. Ah, surat ini tidak penting, dia hanya menggerutu tentang dirinya. Eh, ya, ini biasa saja. Dia masih anak-anak yang berpikir bisa menulis kepada dirinya di masa lalu. Tetap saja, sepertinya surat ini penting untuk Uji sampai membuatnya berhenti bermain piano. Eh, kalau itu masalah dia gemuk, kenapa dia tidak berusaha langsing? Eh, apa yang Tupai tahu soal masalah manusia? Hah, memangnya anjing tahu, kalau kau manusia kau pasti tahu. Benarkah? Jangan menyusahkan dirimu, biar aku meminta Ho dan Lang agar membantumu. Hah, kalian ke sini untuk minta bantuan lagi. Tidak, kami tidak akan menolongnya lagi. Dia pergi, apa dia mendengar kita? Haa? dan Lang akan mengantarkan surat itu dalam sekejap. Apa yang dia lakukan? Terus saja membaca surat itu. Oh, pasti ini hari yang sulit buat Dong Ebi. Hei, sepertinya dia makan dengan tergesa-gesa. Sekarang dia tidak punya skuter. Dia tidak menyanyikan waktu lagi. Apa perlu dia diakublikan yang baru? Hari ini bolos latihan lagi. mungkin mencemaskanmu. Aku tidak mau bermain piano lagi. Lalu konsernya bagaimana? Wiji, kau ini ada kenapa? Ada untukmu. Apa oh. ada yang bernama Wiji? Uh, itu aku. Berikan padaku cepat. Uh. Dari Uiji masa depan untuk Uiji masa lalu. Kau di masa depan? Oh. Waduh, Ngebi oh. hebat. <laughs> Terima kasih. Ayo baca. Aku penasaran. Bagaimana Uiji di masa depan? Apa dia langsing dan cantik? Tunggu, biar aku membacanya. Uh. Oh... Ini sama dengan yang kemarin. Uiji. Dong Ebi, oh. sekali kau mengerjai Uiji. Apa kau tidak memikirkan perasaannya? Uiji, kau membalas isi suratmu. Ini saatnya memulai. Hmm. Apa? Membalas? Hmm. Huh? Uh. Aku ingin kau mendengar apa yang ingin aku katakan. Kau berusia tujuh tahun dan sangat cantik. Tapi jangan makan yang ibu makan. Dengan begitu ibu akan bilang kau cantik. Karena kau akan gemuk saat naik kelas tiga. Temanmu akan memanggilmu gajah. Kalau kau tidak ingin itu terjadi, kau harus olahraga dengan rajin. Sehingga masa depanmu tidak akan segemuk aku sekarang. Jadi jika kau ingin mengubah masa depanmu, ini saatnya memulai. Iya, memang langsing itu bagus. Tapi aku lebih suka bermain piano. Aku hampir kehilangan apa yang paling kusukai. Mulai sekarang, aku akan berubah. Jadi kau ke masa depan tidak memberitahuku? Itu yang kau lakukan. Katakan padaku cepat, ayo. Jangan konyol. Kau kan tahu, aku tidak bisa kembali semauku. Andai bisa, aku akan mencari ibuku di masa lalu. Lalu surat itu dari Wiji di masa depan untuk Wiji di masa lalu? Apa kau yang membuatnya? Aku pintar, bukan? Tapi bagaimana Uiji bisa percaya diri setelah membaca suratnya sendiri? Ya, kau harus bernamai dengan dirimu. Yang paling penting adalah saat ini. Oh iya? Sekarang kau harus menyelesaikan mengantar surat. Matahari hampir terbenam. Oh iya, aku hampir lupa soal itu. Ayo cepat-cepat, aku dalam masalah. Tunggu! Ah, uh, kemana dia? Kenapa dia pulang terlambat? Padahal ini sudah malam sekali. Hehehe, aku yakin, Dong Ewi kecil akan terkejut melihat motor barunya.